Aku mau pijit nih. Eh, Tuh, teranjang. Ya? Malu, Ibunya udah datang mau pijit ah. di sini. Eh, pijitlah ah. di sini ya. Ah. Uh, malu, Halus, halus. Kulitnya halus. Halus. Ya. <laughs> kaki, <tik> <tik> kayu. kulihatnya sakit loh. ini karena pijatnya pijat refleksi sama pijat perorot ini bukan pijat yang lain-lain ya. <tik> <tik> <tik> pakai kuku? pakai jari kan? pakai jari ya bu ya. coba pakai jari dong ini. kalau ya. dapat dibantuin nama kayu. Pasti oh. Di di oh pakai kayu. pakai kayu. kayu putih ya? iya. Bukan kayu putih kayu. Oh kayu aja. Kayu aja. Enak. Berapa menit? Sampai selesai. Sampai selesai? Ini enak loh beneran loh. Nanti kamu kesini tak ajakin deh manggil ibunya lagi deh. Jadi bagian mana kamu suruh Bu? PJ. PJ tia. Semuanya. Semuanya. Semuanya sampai mana? Ini ini atas dulu. Bukan atas ini belakang gak? belakang nah, jadi bunda dulu ya bunda namanya depan juga ada uh kayu ya kok oh, uh, sakit ya <laughs> itu sakit loh yang yang dulu pakai itu kan koin-koin kira dia sakit banget logam log logat masa Loga? ada ada ada ada ada ini bener lah itu ya cara tradisional itu ya apa garis-garisnya kayak itu tulang gitu oh tulang ikan ya? ya tulang ikan gitu ya apa namanya? bilang apa sih ya. itu? apa sih sebutannya bu? Dikerok. Dikerok. dikerok dikerok dikerok lumayan sakit ini tapi pas ibunya yang ini tuh enak banget tuh terasa banget terus mantap po oh. kamu kayak mati belum <laughs> belum masih hidup. ada di ada masih masih ini tangannya dilurusin aja deh <laughs> Uh, habis ini kamu itu mandi? gak boleh langsung mandi katanya nanti masuk angin jadi gimana? tunggu tiga jam tuh kata ibunya tiga jam? habis itu fermentasi gitu ya? Hmm? cuma itu ya? <tutu> udah kayak kepean iya iya kayak gitu guli guli ya? <tutu> buka enak-enak aja ya ada juga gelit ya. Ini bukan enak dong ini tapi geli. Ini rasa nano nano ada manisnya, ada ad asamnya, ad -asam. pahitnya. sakit, sakit banget. Uh, selalu di situ sakit. coba deh kasih liat nih. Mana? Enak tuh nih lebih bintin nih. Enak? Kalau di belakang lebih enak kan? Iya uh, tapi aku suka muah-muah lagi selalu minta kanan sakit bilangnya. Hmm? sampai, sampai kita tuh, pakai paket bu lima menit jadian ya, gitu, lima menit jadian masa ingat dia tuh, yang samping itu, heem, oh. uh, seksi nah. banget, heem, heem, nah. tuh tuh, tuh masih tuh yang banget, sakit ya banget, heem, seksi banget, heem, seksi banget, heem, seksi banget, heem, seksi banget, heem, seksi banget, heem, banget, gitu hmm? <laughs> Mau mau pengap apa sih gitu ya? Acak. Kok lah ada di pikiran kamu ini orang lagi. <laughs> Soalnya cuma kelihatan kaki aja dong. Iya <laughs> iya ya kakinya doang jadi. Uw, sakit para kaki. Oh no. Kamu kayak itu ya apa? Ikan yang segar. Ikan segar. segar iya. Lah ini enak nih, nih kaki enak nih. Oh itu apa ya? Mata, ya, mata kaki ya, mata kaki? mata kaki ya enak ah sakit ya, balam ya, ya aku suka itu kulit kamu tuh, Bal, jadi gak apa-apa kalau aku sih, mungkin terlalu sakit, sakit, sakit. <laughs> kamu juga sakit ya <laughs> Wanita dosa. Wanita dosa. Kulitnya kalau kamu yang minta ibunya pijit harus pelan-pelan ya, soalnya sakit Oh gitu. Kelihatannya nggak kuat banget gitu ya? Dari dari video kau? Karena Ya mulus gitu, huh gitu ya? Padahal sakit itu. Oh gitu. Kalau di Jepang tuh kita pijat enak ya bisa tidur ya. Iya iya iya. Tapi di situ tuh yang ada tuh kayaknya matanya makin dipengek sakit. Oh gitu? Gak bisa tidur ya? Bener ini so. kayak mau ngajak orang berantem gitu loh. kakit saya agak agak keras tuh karena lagi hamil. Huh? <tuh> Siapa hamil? <tuh> ini beneran sakit banget ini kata ibunya. Sering kerja keras, banting tulang, cari duit buat sopih istri Dekut, sekali lagi Tuh kerja keras, makanya kalau pulang jangan ngomel-ngomel Eh, -ngomel. uh, aku aku nggak pernah ngomel-ngomel Nggak -ngomel. pernah, tapi langsung ngebanting-banting ya Beneran enak nih, kapan ngutusin nih? Nah, ditungguin ibunya tuh, kata ibunya, kalau belum pensiun ya Iya, iya, iya Umurnya berapa ya ibunya? Uh, umur ibunya? Iya yeah umur ibunya 22 ya Bu ya. <laughs> Masih muda ya. Itu kan dulu Big Boy kan dipilih sama ibunya. Oh sama? Sama ibunya. Oh sama. Jadi kali ini lebih apa ya? Gampang ya buat ibu. Soalnya <laughs> Big Boy mah badannya besar, keras, bundut Keras ya Bu ya. Susah banget Bukannya. kan? Oh, udah tanya berapa kali memilih. Iya pulang habis pijet makan 2 piring Ish. Ibu bisa mijet tanpa ya, bu? <laughs> Tumpah yang gagal mijetnya. ya terus, terus ya <laughs> gimana dadah Ya, agak, agak geli sih Payudara juga? Payu Itu tombolnya gimana? Tombol? Tombolnya ga <laughs> Hahaha Biar Debbie empuk. <laughs> Gak usah ya? Jadi, ibunya berapa orang Piji-piji sehari yang? Apa? Tiga orang oh, tujuh, tujuh, orang. tujuh? Ya, Wow Banyak ya, capek, okay. capek, ya Pasti capek Iya, iya capek ada orang orang asing enggak Oh, gak ada. cuma aja Oh gitu? Betulnya gimana? Lampung Oke okay. yeah. Paru-paru gimana? Jantung oke, okay. hati juga Oke okay. okay. Wajah-wajah mah, <laughs> mah Ini kepala, Kepala enak loh eh, oh. Bukan, itu kepala Bukan, <laughs> <laughs> itu <Ini> Kerjain <laughs> Jaga dengerin biar dengerin. Ah, biar dengerin omongan istri katanya. Oh gitu. Nih nih kepalanya. Biar sini. Oh. Eh pakai minyak? Pakai deterjen, iya. Enak, enak, enak ya dah. Pakai minyak? Pakai Masak pakai nih. Pakai sabun. Tapi kuporannya berminyak loh. Hari ini kamu harus pakai air panas ya. Oh iya sih. Mandi harus pakai air panas dong. <laughs> iya. <laughs> <laughs> jadi ada bagian buku-buku ada oh gak ada orang pakai panci gitu ya? panci panci hahaha Nah, ini, ini, ini. enak, ini, ini. enak, oh, itu enak ya, pasti enak, hey, buta, sayang. Sayang, enak. Uh, Oh. oh. kayak orang Indonesia gimana? iya, bagus eh, hey, berikutnya nih, anak tuh oh, eh, eh, main aja kan? hahaha <tik> <tik> <tik> Itu video Indonesia enak kan, makanya kesini tapi tak pakai. Iya, iya, iya, iya. Nanti aku juga malu. Nah, aku mau mandi dulu deh. Oke, okay, oke. Okay. Okay.